SCP-4559 merujuk kepada fenomena anomali yang akan terjadi saat melakukan penghitungan di toko swalayan SCP-4559 akan terjadi ketika sang pembeli di toko diberi pertanyaan Apa mereka ingin mendapatkan struk belanjaannya? Dan hal tersebut sangatlah acak dan tidak menentu apa sang pembeli menginginkannya atau tidak Keadaan mental, jenis kelamin, atau kekayaan sang pembeli tidak memengaruhi jawaban yang diinginkannya Dan juga, SCP-4559 tidak bisa diprediksi menggunakan metode penghitungan apapun Semua informasi mengenai SCP-4559 yang ada di beberapa institusi dan organisasi Harus dihapuskan di bawah alasan bahwa informasi tersebut tidaklah benar dan salah Penelitian menunjukkan bahwa SCP-4559 dapat menghasilkan nomor acak yang sempurna. Dan sangatlah berguna untuk menangani anomali lainnya yang membutuhkan generator sistem nomor acak. Dan saat ini, generator nomor acak Hensworth Ali dibuat berdasarkan kejadian dari SCP-4559. Dan sedang digunakan untuk menahan 39 anomali kelas safe, 21 anomali kelas euclid, 8 anomali kelas Gitter, dan dua anomali kelas Tomiel. Berdasarkan perintah Dewan O5, SCP-4559 sudah diganti kelasnya dari Safe menjadi Tomiel.